Assalamualaikum Para pendengar syarah kitab Ihya Ulumuddin rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan syarah kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Imam Al Ghazali. Semoga kita mendapatkan berkah mendapatkan taufik hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan kemudahan dalam segala urusan-urusan kita dalam kehidupan dunia ini. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan masih tentang uh, bab yang terkait dengan bagian yang disampaikan tentang ilmu makasafah dan ilmu muamalah. Bagian-bagian sesuatu yang dapat untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala itu ada tiga Yaitu ilmu semata yaitu ilmu muka syafaah. Yang kedua adalah amal semata yaitu seperti keadilan dan penguasa misalnya dan pemeliharanya terhadap manusia. Dan yang ketiga tersusun dari amal dan ilmu yaitu ilmu jalan akhirat. Pemilik ilmu ini adalah sebagian dari ulama Dan orang-orang yang beramal Maka lihatlah dirimu apakah kamu pada hari kiamat Akan berada di dalam golongan ulama Allah Atau orang-orang yang beramal Karena Allah Ta'ala di dalam Atau di dalam kedua golongan itu Maka buatlah bagianmu itu bersama setiap kelompok Dari keduanya Ini adalah lebih penting atasmu daripada ikut-ikutan Karena semata-mata mencari ketenaran. Sebagaimana dikatakan Huzma tarahu wadak syan tabi fit Sysi mayurnikahal Ambillah apa yang kamu lihat dan tinggalkanlah sesuatu yang kamu dengar untuk menyaksikan terbitnya matahari Zuhal tidak dapat tidak kamu butuhkan atas dasar kami akan menukil dari perilaku fuqaha salaf sesuatu yang dengannya kamu mengetahui bahwa orang-orang yang menasabkan diri kepada mazhab-mazhab mereka itu menganiaya mereka dan bahwasanya mereka termasuk lawan ingkar lawan pertengkaran mereka yang paling keras pada hari kiamat. Sesungguhnya mereka ulama salaf tidak bertujuan dengan ilmu kecuali izin Allah taala. Telah disaksikan dari perikaadaan dan mereka tanda-tanda ulama akhirat sebagaimana akan datang penjelasannya pada bab tanda-tanda ulama akhirat. Mereka tidak semata-mata untuk ilmu fikih, tapi mereka sibuk dengan ilmu hati dan mereka mengawasinya. Tetapi mereka dari mengajar dan menyusun kitab seperti berpalingnya sahabat dari menyusun kitab dan mengajar mengenai fikih. Padahal mereka adalah fukoha yang mandiri dalam fatwa. Hal-hal yang malingkan dan hal-hal yang mengajak itu diyakini dan tidak butuh untuk disebutkan. Kami sekarang akan menyebutkan sebagian dari perkataan-perkataan fuqaha Islam Yang dengannya kamu ketahui bahwa apa yang kami sebutkan itu bukanlah celaan terhadap mereka Tetapi itu adalah celaan terhadap orang yang mengikuti mereka Dan menasabkan diri kepada mazhab-mazhab mereka Padahal ia menyelisihi mereka dalam amal dan perilaku mereka Para fuqaha yang menjadi pemimpin-pemimpin imafiki itu Dan menjadi ikutan makhluk Saya maksudkan orang-orang yang banyak pengikutnya dalam mazhab mereka ada lima orang Yang pertama adalah asyafi yang kedua adalah Imam Malik, yang ketiga Imam Ahmad bin Hambal, yang keempat Imam Abu Hanifah, dan yang kelima Imam Sofyan Sauri. Semoga Allah mengasihi mereka semua. Masing-masing dari mereka itu seorang ahli ibadah, zuhud, pandai mengenai ilmu akhir dan fakih, mengerti mengenai kemaslahatan dan makhluk di dunia. Dan dengan fikihnya ia menghendaki zat Allah Ta'ala, ini lima pekerti yang mana para pekohok dewasa ini dari keseluruhan itu mengikuti satu pekerti Yaitu siap siaga dan bersangatan dalam cabang-cabang fikih Karena empat pekerti lainnya itu tidak cocok kecuali untuk akhirat Sedangkan satu pekerti itu untuk cocok untuk dunia dan akhirat Jika dengannya itu dimaksudkan untuk akhirat Maka sedikit kebaikannya bagi dunia Mereka para pekohok dewasa ini siap siaga untuknya dan mengaku mirip dengan imam-imam itu dan jauhlah untuk mengikirkan semalaikat dengan para tukang besi. Maka sekarang hendaklah kita datangkan dari keadaan mereka dan akan suatu yang menunjukkan atas empat pekerti ini. Karena pengetahuan mereka tentang fikir itu jelas. Adapun Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Maka apa yang diuraikan itu menunjukkan bahwasanya ia adalah seorang ahli ibadah. Yaitu ia membagi malam menjadi tiga bagian. Sepertiga untuk ilmu, sepertiga untuk ibadah dan sepertiga untuk tidur istirahat. Rabbi berkata Syafi'i rahimullah itu menghatamkan Quran Dalam bulan Ramadan 60 kali Seluruhnya itu dalam sholat Sedangkan al-buwaidi, salah seorang temannya Itu menghatamkan Quran pada bulan Ramadan Dalam setiap hari Jadi Imam Syafi'i menghatamkan Quran Di bulan Ramadan 60 kali Artinya Satu malam ya, Itu dua kali dan seluruhnya itu dalam sholat ini perkataan Arabi. Kemudian al buaiti itu salah seorang teman beliau Menghatam Quran dalam bulan bulan setiap hari, jadi khatamnya satu kali. Hasan al karabi berkata, saya bermalam bersama syafi'i tidak hanya semalam, ia sholat sekitar sepertiga malam. Saya tidak melihatnya ia membaca lebih dari lima puluh ayat. Apabila ia memperbanyak maka seratus ayat. Tidaklah ia melewati air rahmat maka ia mohon kepada Allah Taala bagi dirinya dan seluruh kaum muslimin dan mukminin dan dia tidak melewati azik satu ia memohon perlindungan padanya dan mohon selamat bagi dirinya dan mukminin, selalu yang menghimpun harapan dan ketakutan bersama-sama. Lihatlah bagaimana pencukupannya atau 50 ayat itu menunjukkan atas pendalamannya terhadap rahasia-rahasia Al-Qur'an dan perenungannya terhadap ayat-ayat itu. Jadi ini ada dua versi. Ya. Dia Imam Syafi'i ya di bulan Ramadan itu dua kali khatam dalam sehari. Tapi ada versi yang lain ketika dia bermalam ya, yang dibaca Imam Syafi'i itu tidak lebih dari 50 ayat. Ya, bahkan paling banyak itu 100 ayat. Ya. Nah, ini versi yang kedua. Al-Syafi'i berkata, saya tidak kenyang-kenyang se sejak umur 16 tahun karena kenyang itu memberatkan badan. Mengeraskan hati, menghilangkan kecerdasan, menarik atau menyebabkan tidur dan melemahkan orang yang kenyang dari ibadah. Lihatlah kepada kebijaksanaannya dalam menuturkan bahaya-bahaya kenyang. Kemudian mengenai kesungguhannya dalam beribadah karena ia meninggalkan kenyang untuk ibadah. Karena pangkal beribadah adalah menyedikitkan makan. Jadi Imam Syafi'i sudah memberitahu kepada kita akan bahaya kenyang. Maka sejak 16 tahun ya, beliau sudah mewaspadai kenyang. ya. Sebab ia memberatkan badan, mengeraskan hati, menghilangkan kecerdasan, menarik atau menyebabkan tidur dan melemahkan orang dari ibadah. Ini bahaya kenyang. Ya yang pertama memberatkan badan, mengeras yang kedua mengeraskan hati, ketiga menghilangkan kecerdasan, keempat menarik atau menyebabkan orang itu ingin tidur terus, ya dan yang kelima melemahkan dari ibadah. Kemudian beliau berkata, Syaikhul Wali berkata, saya tidak pernah sumpah dengan nama Allah Taala baik benar maupun dusta. Lihatlah penghormatannya dan pengagungannya kepada Allah Ta'ala dan itu menunjukkan atas ilmunya tentang Allah yang Maha Suci. Jadi dia tidak pernah bersumpah. Misalnya demi Allah itu nggak pernah. Itu. Sekarang orang gampang mengucapkan sumpah demi Allah. Tapi dia tidak mengagungkan, tidak menghormati Allah. Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan itu. Kita ada Imam Syafi'i berhati-hati. Kemudian Imam Syafi'i dalam ditanya tentang suatu masalah lalu dia diam Maka ditanyakan kepadanya mengapakah tidak engkau jawab? Semoga Allah memberikan rahmat kepadamu lalu berkata, sehingga saya mengetahui keutamaan itu dalam saya berdiam diri atau menjawab ya. Jadi Imam Syafi'i yang hafal Quran, hafal ribuan hadis mengerti persoalan fikih, usul fikih dan sebagainya Pernah ditanya satu masalah tapi dia tidak jawab, dia diam. Sekarang banyak yang ngaku ya, dia mengikuti mazhab Imam tapi ketika ditanya, wow. Ya. Maka ketika Imam Ghazali lihatlah bagaimanakah pengawasannya terhad kepada lidahnya. Padahal idah itu adalah anggota badan yang paling kuasa bagi fukaha dan paling tidak tahan untuk diatur dan dipaksa. Dengan peristiwa itu jelaslah bahwasanya ia tidak berkata dan tidak diam kecuali untuk memperoleh keutamaan dan mencari keridhaan Allah Subhanahuwataala. Ahmad bin Yahya bin Al-wazir berkata pada suatu hari Asya Firahnu ta'ala keluar di pasar lampu lalu kami mengikutinya tiba-tiba ada seorang laki-laki yang membodohkan seorang ahli ilmu maka asyafi menoleh kami dan berkata bersihkanlah pendengaranmu dari mendengarkan kekejian atau kerusakan sebagaimana kamu bersihkan lidahmu dari ucapannya sesungguhnya orang yang membenarkan itu teman orang yang berbicara dan orang yang bodoh itu melihat kepada sesuatu yang paling kotor di bejananya lalu dia ingin mengosongkannya dalam bejana. Seandainya kata-kata orang bodoh itu ditolak, ini saya beruntunglah orang yang menolaknya itu. Jadi Imam Syafi'i saja menjaga bukan hanya dia menjaga tidak tidur, ya di malam hari menjaga perutnya dari kenyang, menjaga mulisannya, tapi juga telinganya dijaga. Ya. Kemudian dia berkata Seorang yang bijak menulis kepada orang bijak lain Saya diberi ilmu maka janganlah Kamu kotori ilmu dengan gelapnya dosa-dosa Lalu kamu tinggal dalam kegelapan Pada hari orang-orang ahli ilmu berjalan Dengan cahaya ilmu mereka nah, Ini kata-kata bijaknya Dia berkata saya diberi ilmu Maka janganlah kamu kotori ilmu Dengan gelapnya dosa-dosa Lalu kamu tinggal dalam kegelapan Pada hari orang-orang ahli ilmu berjalan dengan cahaya ilmu mereka Adapun zuhudnya ashfiiradhiyallahu anshafiirahimullah berkata, barangsiapa yang menyangka bahwa ia menghimpun antara cinta dunia dan cinta penciptanya dalam hatinya, maka ia telah dusta. Ya, jadi tidak mungkin cinta dunia itu bercampur dengan cinta kepada sang pencipta. Gambar kesucian cintanya al berkata, Asyafi berangkat di Yaman bersama sebagian penguasa. Lalu dia berangkat ke Makkah dengan sepuluh ribu dirham. Lalu dia membuat kemah di satu tempat di luar kota Makkah. Orang-orang mendatanginya dan ia selalu di tempatnya itu sehingga ia menghabiskan semuanya. Suatu kali ia keluar ke kamar mandi lalu ia memberi menjaga kamar mandi itu harta yang banyak. Suatu kali cambuknya jatuh dari tangannya lalu ada seorang mengangkatnya kepadanya. Maka dia memberinya upah sebanyak 50 dinar. Kedermawanan Syafi'i Rahimullah itu adalah lebih terkenal daripada suatu yang dikaitkan Kepala zuhud adalah kedermawanan karena orang yang mencintai suatu adalah menahannya dan tidak mau berpisah dengannya. Maka tidaklah memisahkan harta kecuali orang yang mana dunia itu kecil di matanya. Dan itu adalah arti zuhud. Jadi, Imam Syafi'i jangan dipikir orang yang miskin. Ya beliau pergi ke Perjalanan bos sepuluh ribu dirham, ya. kalau satu dirham katakanlah 1.600 enam misalnya, satu juta enam ratus, tinggal dikalikan saja berapa itu 10.000 dirham. Apa yang diuraikan ini menunjukkan atas kekuatan zuhudnya dan sangat takutnya kepada Allah Ta'ala dan kesibukan hatinya dengan akhirat Yaitu bahwasanya Sufyan bin Uyayyan yang meriwayatkan sebuah hadis mengenai hal-hal perilaku yang lembut-lembut Lalu Imam Syafi'i pingsan Lalu dikatakan kepadanya, iya telah meninggal Lalu berkata, jika ia meninggal maka ia orang paling utama pada masanya telah meninggal Jadi Imam Syafi'i mendengar satu riwayat Ya sebuah hadis tentang perilaku lemah-lembut Dia pingsan lalu dia Tidak lama meninggal Dan apa yang diberikan oleh Abdullah bin Muhammad Al-Balwi Berkata, saya dan Umar bin Nabatah Duduk membicarakan hamba-hamba Allah Dan orang-orang yang zuhud Lalu Umar berkata kepadaku, saya tidak melihat orang yang Lebih warak dan Lebih fasih daripada Muhammad bin Idris Asyafi'i As Saya dan Harz bin Lubayt berangkat dari Safa. harus adalah murid Salih al Masri. Salih al mari Ia mulai membaca Quran dan ia baik suaranya. Ia membaca ayat: Haza ya yantiqun, Ini adalah hari di mana mereka tidak dapat berbicara dan tidak diberikan izin bagi mereka. Lalu mereka mengemukakan alasan. Lalu saya melihat Imam Syafi'i rahimahullah telah berubah warnanya. Berdiri bulu romanya. Ia guncang amat sangat dan jatuh pingsan. Subhanallah. Begitu ahlak Imam Syafi'i sampai mendengar ayat itu dia langsung. ya Berubah warna wajahnya. Berdiri bulu romanya. Berguncang badannya dan pingsan. Ketika dia sadar dia mulai mengucapkan. Saya berenung kepadamu dari Berunding padamu, ya Allah, dari kedudukan orang-orang yang berdusta dan dari keterpalingan orang-orang yang lalai. Bayangkan dia men men menyamaratakan diri, menyama dirinya dia seperti orang-orang yang berdusta dan orang-orang yang lalai. Ya, begitu rendah hatinya ya, Imam Syafi'i, wahai Allah, kepadamu tunduklah hati orang-orang makrifat kepada Allah. Dan menghinakan dirilah tengku orang-orang yang rindu Wahai Tuhanku berikanlah kepadaku akan kemurahanmu Muliakanlah saya dengan tutup tutupanmu Dan ampunilah celalahanku dengan kemurahanmu Bayangkan dia menganggap dirinya termasuk orang-orang yang lalai Lalu dia berkata kemudian asyafi berjalan dan kami pergi Ketika saya masuk badan dan dia berada di Irak Ketika saya duduk di tepi sungai dimana saya beruduk untuklah sholat Tiba-tiba seorang laki-laki melewati saya lalu dia berkata kepadaku Wahai anak, baikkanlah wudukmu Maka Allah akan berbuat kepadamu di dunia dan akhirat Maka saya menoleh, maka tiba-tiba saya dengan seorang laki-laki yang diikuti oleh sekelompok orang Lalu saya segerakan wuduk dan saya Dan mengikuti bekasnya lalu dia menoleh kepadaku dan bertanya Apakah kamu mempunyai kebutuhan kepadaku? Saya jawab, ya engkau ajarkanlah kepadaku suatu yang telah diajarkan Allah kepada engkau Lalu dia berkata kepadaku ketahuilah bahwa orang yang benarkan Allah Maka ia akan selamat Barang siapa yang sayang kepada agamanya Maka ia akan selamat dari kehinaan Barang siapa yang zuhud di dunia Maka sepasang matanya akan sejuk Karena pahala Allah yang dilihatnya besok Apakah saya tidak menambah lagi bagimu Saya menjawab Ya, ia berkata Barang siapa yang padanya terdapat tiga pekerti Maka ia telah menyempurnakan iman Yaitu orang yang memerintahkan kepada orang lain Dan dirinya mengikuti perintah kebaikan itu ia melarang kemungkaran dan ia menghentikan kemungkaran bagi dirinya. Dan ia melarang batas-batas Allah Ta'ala. Maukah saya menambahkan bagimu lagi? Saya menjawab iya. Lalu dia berkata, jadilah kamu orang yang zuhud terhadap dunia. Senanglah kepada akhirat dan benarkanlah Allah Ta'ala dalam seluruh urusanmu. Maka kamu akan selamat bersama orang-orang yang selamat. Kemudian ia meneruskan perjalanan lalu saya bertanya, siapakah orang ini? Maka orang-orang menjawab, dia adalah Imam Syafi'i. Lihatlah kepada jatuhnya karena pingsan kemudian lihatlah nasihatnya bagaimana hal itu menunjukkan atas kezuhudannya dan puncak ketakutannya ketakutan ini dan kezuhudannya itu tidaklah terjadi kecuali karena ma'rifatnya kepada Allah Azza wa Jalla. karena sungguhnya inama yakhsyallaha min 'ibarihil ulama karena yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanyalah para ulama Imam Syafi'i rahimallahu tidak ampun ketakutan dan kezuhudan dari ilmu kitab salam ya atau ijarah saya menyewa dan seluruh kitab-kitab fikih yang lain tapi ilmu de, tapi dari ilmu ilmu akhirat yang diambil dari Al-Qur'an dan hadis-hadis karena hikmah-hikmah orang yang terdahulu dan terkemudian itu terdapat pada keduanya Adapun keadaannya alim tentang rahasia-rahasia hati dan ilmu akhirat maka karena ia mengetahui hikmah-hikmah yang terdapat padanya dia bahwasanya bahwa tentang riak lalu dia berkata Secara jelas riak adalah fitnah yang diselenggarakan oleh hawa nafsu Untuk merubah pandangan hati para ulama Lalu mereka melihatnya dengan pilihan jiwa yang buruk Maka riak itu menghapuskan amal mereka Wah, Bagus ya penjelasan Imam Syafi'i Jadi definisi riak bagi eh, kata Imam Syafi'i Riak itu adalah fitnah Ya, fitnah yang diselenggarakan oleh hawa nafsu ya jadi jadi promotor ria itu adalah hawa nafsu dia menyiapkan fitnah kepada hati untuk merubah pandangan hati para ulama lalu mereka melihatnya dengan pilihan jiwa yang buruk ya jadi ketika para ulama terkena fitnah dari ria ini yang terlihat oleh mereka adalah pilihan jiwa. Ya, jiwa yang buruk. Ya. Maka ria itu menghapuskan amal mereka. Jadi mereka memilih jalan yang buruk. Jalan yang keji. Ya. Apa pilihan jiwa yang buruk itu? Pilihan jiwa yang buruk adalah ya, pilihan dunia hawa nafsu. Makarya itu menghapuskan nama mereka. Ada seorang ulama yang ketika dia berceramah, yang dipikirkan adalah honor ceramah, maka dibagus-baguskan ceramahnya, difasih-fasihkan ayatnya, ya, agar ketika orang melihat Orang akan memanggil dia lagi Nah sungguh berhati-hatilah kita Dari hal fitnah wa nafsu Asyafi rahimullah ta'ala berkata Apabila kamu takut ujub atas amalmu, Maka lihatlah keridoan zat yang kamu cari Pahala apapun yang kamu senangi Siksa apapun yang kamu takuti Kesehatan apapun yang kamu syukur Dan cobaan apapun yang kamu ingat Sesungguhnya jika kamu memikirkan satu dari pekerti ini Maka menjadi kecilah amalmu dan dari pandangan matamu Lihatlah bagaimana ia menyebutkan hakikat ria dan pengobatan ujub di mana keduanya termasuk bahaya hati yang besar Jadi terapi Imam Syafi'i terkait dengan ujub Dengan amal itu adalah melihat keridoan Allah Zat Allah Ya jadi, kesenangan balasan Allah, siksa yang kita takutkan, sehat yang kita syukuri, cobaan apa pun kita ingat. Jika kita hanya memikirkan satu tadi, melihat zat keredaan Allah, ya, maka jadi kecillah amal kita. Tidak ada apa-apanya ya, dibandingkan keredaan Allah. Subhanahu Asy-Syafi'i berkata lagi, barang siapa yang tidak menjaga dirinya, maka ilmunya tidak berguna baginya. Jadi fungsi ilmu itu menjaga diri dari perbuatan-perbuatan jahat. Hawa nafsu dan sebagainya. Maka walaupun dia berilmu, tidak bermanfaat ilmunya. Kemudian Nabi Syarifah berkata lagi, barang siapa taat kepada Allah taala dengan ilmu, maka rahasianya berguna baginya. Dan beliau berkata, kemudian tidak seorang pun melainkan ia pada orang yang menyukai dan ada orang yang membencinya. Jika dia demikian adanya, maka jadilah kamu bersama orang yang ahli taat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi kalau dalam diri kita ada orang yang senang dengan kita, ada juga yang benci dengan kita, ya, maka kita sudah termasuk ahli taat. Jadi kalau semua orang menyukai kita, nah itu berhati-hati. Atau membenci kita, membenci kita oh, terus tidak senang, Nah itu hati-hati juga, waspada. Tapi kalau ada orang yang mencintai, ada orang yang benci juga, maka kita bersama orang-orang ahli taat kepada Allah Azza Dirakan bahwa bin Abdul Aziz adalah seorang yang soleh dan warak Dia bertanya kepada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala Tentang beberapa masalah tentang warak Lalu Syafi'i rahimahullah mau menerimanya karena waraknya Suatu hari ia berkata kepada Imam Syafi'i Manakah lebih utama sabar, cobaan atau kemantapan? Lalu Imam Syafi'i rahimahullah berkata Kemantapan itu derajatnya para Nabi Kemantapan itu tidak ada kecuali setelah cobaan Apabila dia diuji, maka dia bersabar. Jika dia bersabar, maka ia menjadi mantap. Tidakkah kamu mengetahui bahwasanya Allah Azza wa Jalla menguji Ibrahim? Alaihissalam, kemudian beliau memantapkannya. Dia menguji Musa. Alaihissalam, kemudian memantapkannya. Dia menguji Ayub. Alaihissalam, kemudian dia memantapkannya. Dia menguji Sulaiman. Alaihissalam, kemudian dia memantapkannya, dan dia memberikinya kerajaan kepada Nabi Allah Sulaiman. Kemantapan itu adalah derajat yang paling utama. Allah Azza wa Jalla berfirman. Wakazalika Yusufa fil dan demikianlah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di muka bumi Mesir itu setelah Yusuf ada satu dan Ayub Alaihissalam dimantapkan oleh Allah setelah ujian besar Allah Ta'ala berfirman wa a dan kami kembalikan keluarganya kepadanya dan kami lipat gandakan bilangan mereka alambia arab 4 perkataan Imam Syafi'i ini menunjukkan atas melautnya Imam Syafi'i mengenai rahasia-rahasia Quran dan pandangannya terhadap makom kedudukan orang-orang berjalan kepada Allah Taala dari para Nabi dan para Wali seluruhnya itu dari ilmu akhirat. Nah ternyata dalam Kitab Ihya ini banyak dijelaskan rahasia-rahasia ucapan dari Imam Syafi'i ya karena Imam Ghazali termasuk salah satu Orang yang bermazhab syafi'i. Ya. Ditanyakan kepada imam syafi'i, kapankah seseorang itu menjadi alim atau pandai? Ia menjawab, ah, jika ia yakin dalam ilmunya, lalu dia mengajarkannya. Jika dia menghadapi seluruh ilmu dan melihat terhadap apa yang terlewatkan, maka ketika itu ia menjadi orang alim atau pandai. Nah. Kapan seorang itu dikatakan alim? Jika dia yakin ilmunya itu pada ilmunya lalu dia mengajarkannya. Jadi kuncinya dia yakin dulu, terus diajarkan. Maka dia menjadi alim. Ya dan menghadapi seluruh ilmu dan melihat terhadap apa yang terlewatkan. Maka ketika itu dia menjadi orang yang alim. Ya. Ditanyakan kepada Jalinus sesungguhnya kamu menyuruh untuk satu penyakit dengan obat-obat yang banyak lalu dia menjawab yang dimaksudkan daripadanya hanyalah satu namun yang lainnya untuk mengawetkan ketajamannya karena sendiri-sendirinya itu membunuh ini dan semisalnya yang tidak terhitung adalah menunjukkan atas ketinggian derajatnya dalam arifat kepada Allah Taala akhirat. Adapun kemauannya terafiki dan berdiskusi padanya adalah zat Allah Taala apa yang diriwalkan ini menunjukkan kepadaNya yaitu saya suka bahwa manusia dapat memanfaatkan ilmu ini. Dan sesuatu yang dibangsakan kepadaku. Lihatlah bagaimana ia melihat bahaya ilmu. Dan mencari nama. Dan bagaimana ia membersihkan hati. Dan mulai kepadanya. Karena melihat kepadanya itu semata-mata. Karena mencari keredoan Allah. Asyafiq As rahulullah berkata. Saya tidak pernah diskusi dengan seorang yang saya suka. Ia salah. Dan dia berkata. Saya tidak pernah berbicara kepada seorang. Melainkan saya suka. Ia mendapat taufik kebenaran pertolongan dan pemberian dari Allah Taala dan saya tidak pernah berbicara dengan seorang sedangkan saya mengindahkan agar Allah menjelaskan kebenaran kepada lidahku atau lidahnya jadi serendah hatinya mas syafi'i ya. jadi kalau dia diskusi tidak ada keinginan agar orang yang dia suka itu Dia jadi yang salah gitu Gak ada seperti itu ya. Dan dia senang kalau ketika diskusi itu Kebenaran itu muncul dari bukan hanya dari mulutnya Tapi juga dari mulut lawan bicaranya Ini menunjukkan dia rendah hati sekali Dan dia berkata saya tidak menyampaikan kebenaran dan bukti kebenaran itu atas seorang Lalu ia menerimanya daripadaku Melainkan saya takut kepadanya Dan saya beridikan akan kecintaannya Dan tidaklah seorang membesarkan diri Kepadaku terhadap kebenaran Dan ia menolak hujah atau bukti kebenaran Melainkan ia turun Dari pandanganku dan saya menolaknya ya. Jadi kalau ada orang Merendahkan kebenaran ya, Menolak hujah Bukti yang disampaikan oleh Syafi'i maka dalam pandangan Imam Syafi'i sudah turun orang. Tanda-tanda inilah yang menunjukkan atas fikih dan diskusi Lihatlah bagaimana manusia mengikutinya Dari sejumlah pekerti yang utama yang lima ini Hanya satu pekerti saja Kemudian bagaimana mereka padanya menyalahinya juga Oleh karena itu Abu Saur rahimahullah berkata Saya tidak melihat dan orang yang orang juga tidak melihat Orang yang seperti Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala Ahmad bin Hambar dalam berkata, saya tidak salat sejak umur 40 tahun. Melainkan saya mendoakan Imam Syafi'i rahimahullah taala. Imam Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i. Ya. Jadi kebiasaan mendoakan orang tuh kebiasaan para ulama. Bukan kalau zaman sekarang kebiasaan bid'ahan. Kalau ulama zaman dulu Biasanya mendoakan Ahmad bin pernah berkata Saya tidak sholat sejak umur 40 tahun Melainkan saya mendoakan Imam Syafi'i nah, Lihatlah keinsafan orang yang mendoakan Dan derajat orang yang didoakan Kiaskanlah ukurlah Teman-teman dan ulama yang semisal di masa ini Dan permusuhan dan serta kebencian Yang ada di antara mereka Agar kamu tahu kelalaian mereka dalam mengaku Mengikuti imam-imam itu Nah jadi di zaman Imam Ghazali saja pers permusuhan antara mazhab Imam Syafi'i dan Imam Ambali itu kuat apalagi dengan imam Malik dan Imam Abu Hanifah padahal mereka mengaku adalah mengikuti para imam tersebut karena banyaknya iya Imam Ahmad bin Hambal mendoakan Imam Syafi'i maka putranya bertanya kepadanya Orang seperti apakah Imam Syafi'i sehingga engkau doakan untuknya segala doa ini. Lalu Imam Ahmad berkata, hai anakku, Syafi'i rahimallah itu seperti matahari bagi dunia dan kesehatan bagi manusia. Lihatlah apakah ada pengganti bagi dua perumpamaan. Jadi Imam Ahmad menambah mengumpamakan gurunya itu seperti matahari bagi dunia dan kesehatan bagi manusia. Suatu perumpamaan yang luar biasa, penghormatan luar biasa. Kemudian Imam Ahmad Rahimullah berkata, tidaklah seseorang menyentuh tempat tinta dengan, tanya, dengan tangannya kecuali Asyafi Rahimullah mempunyai pemberian pada tengkuknya. Jadi tidaklah seorang mempunyai tempat tinta, menyentuh tempat tinta, maksudnya untuk menulis, menulis ya. Kecuali Imam Syafi'i mempunyai pemberian pada tangkuhnya. Maksudnya keberkahannya. Yahya bin Sa'ad al-Qadhan berkata, saya tidak sholat dengan satu sholat sejak umur 40 tahun, melainkan saya padanya mendoakan Imam Syafi'i karena Allah Azza wa Jalla membukakan ilmu kepadanya dan memberinya pertolongan untuk benar padanya. Hendaklah kita batasi mengenai perikadannya pada sekelumit ini. Karena perikadannya di luar jangkauan untuk diterima. Di luar jangkauan untuk dihitung. Sebagian besar riwayat hidup ini kami kutip dari buku yang disusun oleh Syekh Nasir bin Ibrahim Al-Makdisi. Menerai riwayat hidup Imam Syafi'i. Sehingga Allah meridainya dan meridai kaum muslimin semuanya. Adapun Imam Malik rada juga berhias dengan pekerti yang ilmu lima ini sehingga sungguh pun ditanyakan kepadanya Apakah yang kau katakan hai Malik mengenai menuntut ilmu? Dia menjawab, baik, tapi lihatlah apa yang lazim bagimu dari saat kamu masuk waktu pagi sampai kamu masuk waktu sore Maka tetaplah padanya Imam Malik merintahkan kita untuk terus menuntut ilmu Bahkan dari pagi sampai sore. Kedua membalik, amat dalam sangat dalam mengagungkan ilmu agama. Sehingga dia, jika berhadas. Maka dia berwudu, Duduk di atas pertengahan amparannya. Menyisir jenggotnya lalu mengenakan minyak harum. Dan dia duduk dengan sopan dan berwibawa. Kemudian dia menyampaikan hadis. Lalu ditanyakan kepadanya mengenai hal itu. Maka dia menjawab saya senang untuk mengagungkan hadis Rasulullah SAW. Dan Malik berkata ilmu itu adalah cahaya yang diberikan oleh Allah Kepada siapa yang dikehendakinya Dan bukan karena banyaknya riwayat Penghormatan dan pemulihan ini Menunjukkan atas kuatnya Ma'rifatnya kepada kemuliaan Allah Ta'ala Jadi Imam Malik ini Begitu hormatnya Kepada Rasulullah Sehingga pakaiannya ya, Wanginya ya, Itu suatu penghormatan pemulihan Adapun kemauannya dalam dengan ilmu adalah untuk mencari keridoan Allah Taala ditunjukkan oleh ucapannya perdebatan dalam agama itu bukan sesuatu yang bermanfaat. Ya, ini Imam, Imam Imam Malik berkata seperti itu. Perkataan Imam Syafi'i Menunjukkan atasnya Sesungguhnya saya menyaksikan Malik di mana dia ditanya tentang 48 masalah Ini ucapannya Imam Syafi'i Rahimahullah Ta'ala muridnya Imam Malik Saya menyaksikan Imam Malik ditanya 48 masalah lalu dia menjawab Saya tidak tahu Saya tidak tahu Saya tidak tahu Ya dia mengatakan tidak tahu Pada 30 masalah Jadi ada 48 Masalah Ya Yang 32 masalah Dia mengatakan Tidak tahu Berarti ada Eh 16 masalah saja yang dijawab. pada orang alim ya, hafal hadis, hafal Quran, hafal riwayat, ya sanad. Tapi ditanya 48 masalah yang dijawab itu ya, hanya 16 dan yang sisanya 32 dibilang nggak tahu. Subhanallah. Gimana kalau sekarang Jawab semua hmm. Barang siapa yang dengan ilmunya Tidak bermaksud kepada zat Allah Ta'ala Ini saya tidak sudi untuk mengaku tidak tahu Ya, ini, ini ucapannya Imam Ghazali Siapa yang dengan ilmunya Tidak bermaksud kepada zat Allah Ta'ala Maka dia tidak sudi untuk mengaku Tidak tahu ini ucapannya Imam Ghazali dahsyat sekali. Dia orang yang tujuan belajarnya bukan karena zat Allah Subhanahu Wa Taala maka dia gengsi untuk bilang nggak oh, tahu. Saya nggak tahu nih. ya Nggak mau dia. Karena yang dituju dunia popularitas, ya, nama. tapi kalau dia bertujuan kepada Zat Allah maka dia katakan saya tidak tahu ya, jadi tidak tidak gengsi mengatakan Oleh karena itu syafi'i dalam berkata jika disebutkan ulama maka Malik Imam Malik adalah bintang yang cemerlang dan tidak ada seorang pun yang lebih memberi kebaikan kepadaku daripada Imam Malik murid Imam Syafi'i ya Imam Ahmad Bin Hambal yaitu mengumpamakan Imam Syafi'i seperti Matahari bagi dunia Dan kesehatan bagi manusia Sedangkan Imam Syafi'i memberi perumpamaan Kepada Imam Malik, gurunya ya Itu Diumpamakan seperti bintang Yang co-merlang Lihatlah ahlaknya kalau guru kepada muridnya, luar biasa Adabnya dahsyat, ya. maka dikatakan lagi oleh Imam Syafi'i, jika disebutkan nama ulama, maka Imam Malik adalah bintang yang cemerlang. Sehingga dia katakan, tidak ada satu pun yang bisa memberikan kebaikan padaku daripada Imam Malik. Dia mengakui gurunya. Dan direwetkan bahwa Abu Ja'far al-Mansur melarangnya untuk merewetkan hadis mengenai talak orang yang dipaksa. Kemudian ia Abu Ja'far menekan orang yang menanyakannya kepadanya oleh Imam Malik merewetkan kepada sekelompok orang banyak bahwa orang yang dipaksa itu tidak jatuh talaknya. Ya. Abu Ja'far al-Mansur penguasa eh, Abbasiyah ya sultan berkuasa ya. jadi dia menekan ya. kalau ada orang yang bertanya bagaimana hukumnya talak orang yang dipaksa apakah jatuh talaknya itu tidak ya. yang yang menjawab berani menjawab ditekan sama sultan penguasa Pemamalik tidak tidak takut dia berfatwa kalau orang dipaksa untuk bercerai ya maka dia Tidak bisa jatuh talaknya masa orang cerai harus dipaksa ya maka itu tidak sah dia talaknya. Nah, atas ucapan itu Imam Malik dipukul dengan cambuk. Ya, inilah satu riwayat. Ya, kenapa pengikut mazhab Maliki itu ketika takbiratul ihram tangannya itu diletakkan di di kanan dan di kiri, tidak bersedekap di dada. Karena Imam Malik pernah dihukum oleh Abu Ja'far Al-Mansur dengan dicambuk. Ya. Dicambuk ya, tangannya itu sehingga tangannya ini sampai tidak kuat untuk mengangkat ketika salat untuk meletakkan ke dada. Ya kita lihat di Makkah Madinah banyak yang seperti itu. Mazhabnya Imam Malik itu dasarnya Maka dia dipukul dengan cambuk Namun dia tidak meninggalkan periwatan hadis itu Dan imam Malik Rahimullah berkata Tidaklah seorang itu benar dalam perkataannya Dan tidak berdusta Kecuali dia diberi kegembiraan dengan akalnya Dan akalnya di waktu tuanya Tidak tertimpa oleh bencana dan Perbuatan-perbuatan yang mengada-ngada Adapun zuhudnya terhadap dunia maka ditunjukkan oleh apa yang terwakilkan oleh bahwa Al-Mahdi Amirul Muminin bertanya kepadanya dia, berkata, dia bertanya apakah kamu mempunyai rumah? Dia menjawab tidak. Tapi saya menceritakan kepadamu, saya mendengar Rabi'ah bin Abdurrahman berkata nasab seorang itu adalah rumahnya. Harun ar-Rashid bertanya kepadanya memalik apakah engkau mempunyai rumah? Dia menjawab tidak. Lalu Harun ar-Rashid memberinya 3000 ribu dinar seraya berkata belilah rumah dengannya lalu dia mengambil uang itu dan tidak dibelanjakannya ketika ar mengangkatnya dia berkata kepada Imam Malik syuknya engkau berangkat bersama kami sungguhnya saya bermaksud untuk bawa manusia kepada al -Muattah. Sebagai sebagian Utsman bawa manusia kepada Al-Quran maka Imam Malik berkata adapun membawa manusia kepada Al-Mu'atoq itu maka tidak ada jalan kepadanya karena para sahabat rasulullah terpencar di kota-kota besar Sesudah beliau, maka setiap kota besar itu ada ilmu Pada beliau, salam-salam bersabda Ikhtilafu ummati rahmah Perbedaan pendapat umatku itu adalah sebuah rahmat Nah ini Rahmat dari Allah Umat berbeda pendapat Ya Adapun pun keluar bersamamu maka tidak ada jalan kepadanya. Karena Rasulullah bersabda. Al-Madinatu khairun lahum. Law ya ya'lamu. Madinah itu lebih baik bagi mereka seandainya mereka mengetahuinya. Kemudian Al-Madinatu tanfi khabasaha. Kama yanfil kiru. Habasal hadid. Madinah itu menghilangkan kotorannya sebagaimana tiap-tiap tukang besi itu membersihkan besi. Kemudian Harun ar rashid ya berkata kepada Imam Malik, "Dan inilah dinar-dinarmu sebagaimana adanya dulu. Jika kamu mau, ambillah dan jika mau jika kamu tidak mau, tinggalkanlah." Jika kamu mau, jika kamu membebani saya untuk berpisah dengan kota Marina, ini saya tidak dapat melakukannya. Aku tidak bisa melakukannya karena saya tidak mengutamakan dunia atas kota Marina. Demikian membalik sangat zuhud terhadap dunia. Ketika dibawa harta yang banyak kepada dari ujung-ujung dunia, karena tersebarnya ilmu dan teman-temannya, maka dia membagikannya kepada banyak orang sebagai kebajikannya. Kedermawanannya itu menunjukkan atas zuhudnya dan sedikitnya cinta kepada dunia Zuhud itu bukan kosong dari harta namun zuhud hanyalah kosong hati dari harta Nabi Allah S.A.W adalah orang yang zuhud terhadap kerajaannya. Jadi orang zuhud itu bukan berarti nggak punya duit ya Duitnya banyak Tapi duit itu tidak menguasai hatinya mohon maaf artinya sudah dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan beranggapan orang-orang yang zuhud itu gak punya pesawat terbang, gak punya hotel, nggak punya villa, nggak punya tanah berhektar-hektar, mungkin ribuan hektar. Salah kita anggapan. Orang yang zuhud itu hartanya banyak. Tapi hatinya kosong dari dunia, dari harta tuh tidak membuatnya berubah. Ya. Kan biasanya orang tuh suka berubah kalau harta banyak. Beda kalau harta sedikit, ya. Dengan harta banyak. Gaya jalan, gaya bicara, gaya berpakaian. Banyak orang seperti itu. Ya, contohnya Korun. Nauzubillah menjalik, ya. Yang sudah saya ceritakan di awal-awal kemarin. Apa yang diruatkan dari Imam Syafi'i adalah menunjukkan atas hinanya dunia bagi Imam Malik. Maka Imam Malik ya, memberikan kuduah kepada muridnya Imam Syafi'i. Dari Imam Malik tahu, satu saat nanti Imam Syafi'i akan menjadi ulama besar. Ya, yang punya pengaruh. Lalu Imam Syafi'i berkata, saya melihat kuda muda dari khurasan dan diberi nama Misir. Saya belum pernah melihat kuda yang lebih bagus daripadanya. Saya berkata kuda memalik rahim Allah. Alangkah baiknya anak kuda itu. Ya. Alangkah baiknya anak kuda itu. Lalu memalik berkata, itu adalah hadiah buatmu dariku, Hai hey Abu Abdullah. Ya. Imam Syafi Imam Malik ngasih hadiah ke muridnya Imam Syafi'i. Itu adalah hadiah buatmu dariku. Hai Abu Abdillah lalu saya bertanya, tinggalkanlah untuk engkau daripadanya engkau dapat mengendarinya ke Imam Syafi'i. Lalu Imam Malik menjawab, sesungguhnya saya malu kepada Allah Taala untuk menginjak tanah yang di dalam terdapat Nabi Allah Alaihi Wasallam dengan teracak kuda. <tuh> Imam Imam Imam Malik begitu hormatnya sampai dia malu menginjak tanah yang di dalamnya terdapat Nabiullah dengan teracak kuda Teracak kuda itu maksudnya ininya kuda apanya tuh kakinya kuda itu begitu hormatnya Imam Malik kepada Kanjang Nabi Muhammad Rasulullah SAW, ini saya agak-agak terharu nih baca ini ya, mohon maaf ya, karena saya teringat kepada kemuliaan kedudukan Rasulullah SAW. Ya. Suratul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. menunjukkan kepada kemauannya dengan ilmu itu kepada rida Allah Taala dan rendahnya dunia dalam pandangannya apa yang diriwatkan bahwasanya ya Imam Malik berkata saya masuk kepada Harun ar-Rasyid lalu Harun ar-Rasyid berkata kepadaku wahai Abu Abdillah seyognya engkau ikut pada kami sehingga anak-anak kami mendengar muatok dari engkau maksudnya Harun ar-Rasyid kan rumahnya di Baghdad kaya banyak duit punya kekuasaan luas. Dia mengajak Imam Malik hijrah ke Baghdad. Tapi Imam Malik menolak. Dia ingin di Madinah sampai akhir hayatnya. Maka Imam Malik menjawab, semoga Allah muliakan engkau Harun ar rasyid Seorang amir sesungguhnya ilmu ini pajak darimu. Jika kamu memuliakannya, maka kamu adalah orang yang mulia. Sedangkan jika kamu hinakannya, maka kamu adalah orang-orang yang hina. Ilmu itu didatangi dan tidak datang sendiri. <laughs> ini yang dikatakan imam malik, ilmu itu didatangi dan tidak datang sendiri. nah Ini yang datangi channel saya ini. Berarti mengenrapkan apa yang disampaikan, imam nih Mudah-mudahan makin banyak yang menyimak kajian Syarah ihya Muhdin, ya Amin ya Rabbal 'Alamin. Lalu Harun Arasim jawab, "Engkau benar, keluarlah ke masjid sehingga kamu mendengar bersama manusia." Ada pun Abu Hanifah yang Taala juga seorang yang abid ahli ibadah yang zuhud dan marifat kepada Allah Taala. Jadi, jadi Imam Ghazali ini tembus nih, tembus dia pengetahuan marifatnya kepada para imam ini. Jadi para imam ini sebenarnya Imam, -imam Fiqih ini mengerti tentang marifat, ilmu marifat ngerti nih. Sebenarnya nanti akan diuraikan di belakang. Adapun Abu Hanifah rahimahullah taala juga seorang yang abid ahli ibadah yang zuhud dan ma'rifat kepada Allah taala karena takutnya kepada Allah dan dengan ilmunya dia berkemauan memperoleh ridha Allah taala. Adapun keadaannya sebagai seorang yang ahli beribadah maka dapat diketahui dengan apa yang diriwetkan dari Ab, Ibnu Abdul Mubarak Bahwasanya berkata bahwa Abu Hanifah rahimahullah taala seorang yang muru'ah menjaga nilai kemanusiaannya untuk tetap pada akhlak yang mulia. Dan banyak sekali mengerjakan sholat. Hamad bin Abi Salman diriakan bahwasannya. Ia Abu Hanifah menghidupkan seluruh malamnya. Dan diriwatkan bahwa dia menghidupkan separuh malamnya. Pada suatu hari ia lewat di jalan. Lalu ada seorang menunjuk kepadanya sambil berjalan. Dan berkata kepada orang lain. Inilah orang yang menghidupkan seluruh malamnya. Setelah itu ia menghidupkan seluruh malamnya. Dan dia berkata saya malu kepada Allah yang Maha Suci untuk disifati dengan ibadah yang tidak ada pada diriku. Nih. Nah, akhlak kok luar biasa nih dari Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, ya Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Adapun zuhudnya maka telah diriwayatkan dari Rabi bin Asim Berkata Yazid bin Umar bin Hubairah, mengutusku lalu saya menghadap kepada Abu Hanifah. Karena Yazid menghadapi agar Abu Hanifah mendapat jabatan penguasa Baitul Mal. Namun Abu Hanifah menolaknya, maka dia dipukul 20 kali dengan cambuk. ya Orang di zaman dulu dikasih jabatan Baitul Mal ngurus duit, ditolak. ya Kalau sekarang berebut, ya kan? Ya, karena ngeri karena bertanggung jawabnya ngeri. Lihatlah bagaimana ia lari dari kekuasaan dan mau menanggung siksaan. Ya, ini alat, -alat yang langka zaman zaman sekarang. Hakam bin Hisham berkata, saya di Syam diceritai sebuah cerita tentang Abu Hanifah. Bahwasanya tergolong manusia yang paling besar amanatnya dan Sultan menghendaki agar dia memegang kunci perbendarannya atau memukul punggungnya. Lalu ia memilih siksaan mereka kepadanya daripada siksaan Allah Azza wa Jalla. Karena imam Abu Hanifah tahu ya penguasa di zaman itu memeras ya uang rakyat. Ya, perilakunya, ahlaknya banyak yang tidak beres. Ya. Jadi kalau dia misalnya ikut di situ, maka dia ikutlah dengan kezaliman penguasa di zaman itu. Ini ya, ada sebab usababnya, ya. Jadi pilihan seorang yang alim itu ada sebab usababnya itu harus kita ketahui. Hakam bin Hisham as-Sakafi berkata ya, Dirwetkan bahasanya disebutkan Abu Hanifah Di sisi Ibn al-Barak Lalu Ibn al-Barak Berkata Apakah kamu sekalian Ingat seorang laki-laki ditawarkan Kepadanya dunia dengan keseluruhannya Lalu ia lari daripadanya Hanifah di sampingnya di samping Ibnu Diriwayatkan dari Muhammad bin Syuja dari sebagian teman-temannya bahwasanya dikatakan kepada Abu Hanifah, Amir Mukminin Abu Ja'far ja Al-Mansur telah memerintahkan kepadamu dengan 10.000 dirham. Ia berkata Abu Hanifah tidak rela, maka pada hari ini perkirakan harta itu akan diberikan kepadanya. Lalu dia salat subuh kemudian menutup badannya dengan kainnya dan tidak berkata lalu utusan Hasan bin Kutubah membawa harta masuk kepadanya namun ia tidak berkata kepadanya berkatalah sebagai orang yang hadir ia tidak berkata kepada kita kecuali kata demi kata ya ini itulah kebiasaannya ia Abu Hanifah berkata letakkanlah uang itu di greba di sudut rumah kemudian setelah itu Abu Hanifah berwasiat mengenai harta benda rumahnya dia berkata kepada anak laki-lakinya jika saya meninggal dunia Ya. Jika saya meninggal dunia Kalian telah menguburku Maka ambillah uang puluhan ribu Dirham ini dan bawalah kepada Hasan bin Kuhtubah Lalu katakanlah kepadanya Ambillah titipanmu yang telah engkau titipkan Kepada Abu Hanifah Jadi tidak disentuh hartanya itu sedikit pun Ya Padahal yang di rumahnya itu ada 10.000, ya 10.000 dirham, ya Allah, ya Rabbi. ya, Ini puluhan ribu dia, bukan 10.000 dirham lebih dari 10.000, ya, puluhan ribu dirham. Ini saya agak sedih baca ini. Ya. 10 ribu dirham. Ya 10 ribu dirham. Maka diambilah uang 10.000 ribu dirham itu. Dan dibawalah kepada Hasan bin Kuhtubah. Lalu katakanlah kepadanya ambillah titipanmu yang telah kau titipkan kepada Abu Nifah. Maka anak laki-lakinya berkata lalu saya melaksanakan semua wasiat itu. Kemudian Hasan bin Bin Kuh ya Berkata kepada anak Imam Abu Hanifah Semoga Allah atas ayahmu Ia sungguh ketat terhadap agamanya Diruatkan bahwasanya dipanggil untuk menjabat hakim Lalu dia berkata Saya tidak pantas untuk jabatan ini Maka ditanyakan kepadanya Mengapakah lalu dia menjawab, "Jika saya benar, maka saya tidak pantas untuknya. Dan jika saya dusta, maka orang dusta itu tidak pantas untuk menjabat hakim." Jadi jawabannya diplomatis, ya. Mengapa dia mengatakan tidak pantas jadi hakim? Padahal dia seorang yang alim zaman itu. "Jika saya benar, maka saya tidak pantas untuknya." Ya. Kalaupun benar, dia tidak layak untuknya. Jika saya dusta, maka orang yang dusta tidak pantas jadi hakim. Jadi walaupun benar dia masih tidak pantas. Ini akhlak yang luar biasa. Adapun ilmunya mengenai jalan akhirat, jalan urusan agama dan ma'rifatnya kepada Allah Azza wa Jalla, maka ditunjukkan oleh sangat takutnya kepada Allah Azza wa Jalla dan zuhudnya terhadap dunia. Jadi ciri orang ma'rifat tuh, dia takut kepada Allah. Ya, sangat takut kepada Allah dan sangat zuhud dengan dunia itu ciri orang ma'rifat yang jelas sekali ya Ibnu Juraij berkata telah sampai kepadaku tentang orang Kufahmu bahwasanya Nu'man bin Sabit ini adalah orang, orang yang sangat takut kepada Allah azza An-Nakhai berkata Abu Hanifah itu lama diamnya Terus-menerus berfikir dan sedikit berbicara kepada manusia Ia adalah tanda-tanda yang paling jelas atau ilmu batin Dan sibuk dengan urusan-urusan agama yang penting Barang siapa yang dikaruni diam dan juhud Maka dia telah dikarunia seluruh ilmu Itulah sekelumit dari perikatan tiga orang imam Adapun pengikut Imam Ahmad bin Hanbal dan Sufyan Sauri adalah lebih sedikit daripada mereka Sedangkan mengikut Sufyan lebih sedikit daripada pengikut Ahmad akan tetapi kemasyuran tentang warak dan zuhud keduanya itu lebih nyata. Seluruh kitab ini dipenuhi oleh hikayat perbuatan dan perkataan keduanya. Namun sekarang tidak dibutuhkan perinciannya. Sekarang lihatlah tentang perjalanan tiga orang imam ini. Dan renungkanlah bahwa beri keadaan ini. Perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan dalam berpaling dari dunia. Dan semata-mata beribadah kepada Allah Azza wajalla. Jalla. Apakah dibuatkan oleh semata-mata ilmu dengan cabang-cabang fikih Dari pengetahuan salam. Jual beli pesanan, sewa menyewa Zihar ila dan dian Ataukah dibuahkan ilmu lain yang lebih tinggi Dan lebih melihat daripadanya Lihatlah orang-orang yang mengaku mengikuti mereka Apakah mereka benar dan pengkauan mereka Ataukah tidak nah, ini dikatakan. Insya Allah Kita akan Masuk ke bab yang ketiga Ya pada kajian berikutnya Mudah-mudahan Ya Di syarah Hai kita mendapatkan banyak sekali berkah dari Allah Subhanahu Wataala. Terang saya terharu, sangat terharu di kajian yang kali ini. Alhamdulillahikumurabikulatakanuntarian. Semasalah waalaikum warahmatullahi wabarakatuh.